Om dan Tante boleh kasih bocoran nggak tentang masa kecilnya anak-anak ketiganya hebat karena punya Papa Mama yang hebat. Kami yang masih muda perlu tips and trik dari Om dan Tante. Oke. Om dulu aja ya, ya silakan Oke. Om boleh. Nah, uh, nama saya Topik Budiman. Uh, saya pensiunan baru dua tahun ya, jadi. Uh, Sebetulnya mungkin anak-anak uh, uh, senang dengan uh, IT karena memang dulu kami berdua nih kuliahnya oh. IT juga. ternyata. <laughs> nah, uh, jadi memang uh, saya ketemu sama uh, istri saya juga di kuliah pada saat kampus. di kampus <laughs> IT. Gitu. Jadi memang uh, awalnya memang saya juga dulu pernah kerja sebagai programmer di satu perusahaan. Ya. Kemudian juga uh, pernah ngajar juga saya di salah satu kursus komputer. Dulu uh, ada salah satu kursus komputer di Bandung, tapi sekarang udah tutup sih, udah nggak adanya. Uh, terus uh, dulu ngajar saya uh, database sama Pascal. Dulu, dulu ada namanya Pascal. Oh. Ya. Jadi, <laughs> <jadul banget dulu. laughs> Kemudian uh, awal karir di bank juga memang... Uh, Gara-gara saya jualan program ke bank itu ya gara garanya saya jual program, eh, akhirnya saya direkrut di bank itu Tapi malah bukan jadi programmer, tapi eh, jadi marketing malah gitu kan Akhirnya sampai pensiun jadi marketing gitu kan Jadi memang eh, eh, hal itu memang yang mungkin mempengaruhi juga ya Anak-anak eh, eh, apa senang dengan IT gitu jadi kalau tanya gampang, tinggal ke papahnya. Yeah. <laughs> Sekarang giliran saya nih yang cerita ya. Saya yeah, lebih, walaupun uh, nama saya Mariam Gunawan, lebih sering dipanggilnya May ya. Uh, Cimeli juga panggil saya uh, Cimay ya. Iya. Yeah. Nah, uh, saya ya tadi katanya si Om bilang kan ketemunya memang di kampus gitu ya. Jadi kita memang ya dari dulu ya urusannya ya komputer terus. Jadi kalau si Om um arahnya lebih ke akhirnya digeluti secara pekerjaan masuk ke dalam perusahaan, kalau saya ngajar, dulu saya ngajar dari tahun 84 sampai 95 ya, sampai anak ketiga lahir itu di salah satu uh, SMP, SMA uh, swasta di Bandung. Jadi cukup lama, ngajarnya itu bidangnya komputer. <laughs> Jadi waktu dulu zaman, komputer Apple yang masih seperti itu, terus kita masih pakai bill tape, masih pakai punch card, ya itulah ya waktu zaman masih seperti itu komputer gitu berarti nah, diperkenalkan ke anak-anaknya dari kecil ya Tante? iya <laughs> <laughs> tapi ketika saya terbalik, ketika saya ngajar, setelah selesai mengajar di sana, kemudian saya sempat melanjutkan kuliah lagi sih ya, setelah anak-anak besar, anak-anak mau kuliah, saya juga kuliah lagi gantian, saya yang nanya ke anak-anak gitu Nah, cerita tentang anak-anak nih ya, katanya saya yang dapat bagian ya menceritakan tentang anak-anak nih ya. Tadi si Om udah bilang, mungkin mudah terbiasa dalam kehidupan sehari-hari yang kita tuh ngobrol tuh. Ya, tahu sendiri loh, orang IT itu kadang-kadang ada, ayo logikanya gimana sih, algoritmanya gimana gitu ya. Tapi mungkin ke anak-anak juga itu terbawa ya dalam keseharian kita. Kami punya tiga anak laki-laki ya. Tadi belum diperkenalkan ya, yang pertama itu Christian sekarang dia adalah calon uh, pendeta di salah satu gereja di Jakarta. Kemudian yang kedua Vincent mungkin pemirsa di sini ada yang sudah uh, hafal dan tahu ya dengan nama itu. Yang ketiga juga adalah Ariel karena sama-sama berkuliah di IT di Maranata. Mereka bertiga sebenarnya berbeda Gmail. Uh, yang pertama itu lebih ke macam uh, baca buku spiritual linguistik Vincent ini. Sebenarnya dulunya lebih menonjolnya seni, art, gitu. Kalau yang Ariel, lebih ke fisik, kinestetik. Tetapi mereka ya tiga-tiganya, ini senangnya IT. Sekarang <tuk> aja kalau ketemu, terus ngomonginnya itu, gitu. Nah, ceritanya gitu lah belakang anak-anak. Gitu. Iya, jadi memang karena kita sering ngobrol masalah IT terkait pekerjaan masing-masing kan, ngajar kemudian juga kerja di kantor. Ya mungkin anak-anak senang sering dengar juga kan, istilah-istilah juga. Dia sering nanya juga, tapi yang mungkin juga ada hal selain itu, uh, mereka pada saat di SMA, mereka kan dapat pelajaran komputer. Nah pada saat itu mereka juga senang banget gitu ya, komputer uh, itu bahkan dia sampai uh, mereka itu bertiga uh, ikut yang namanya TCC ya, TCC, uh, uh, Computer Club di uh, sekolahnya gitu kan dan mereka uh, sangat apa ya menyukai gitu kurang lebih sih begitu ya jadi kalau ya sebenarnya terus terang nih malu malu juga nih nanti anak-anak dengar ya waktu SMA ini nah. rajin dipanggil oleh guru dipanggil <laughs> karena memang mungkin uh, ada di Indonesia pola kurikulum seperti itu ya, mau nggak mau kita dicekoki dengan semua pelajaran senang senang ya jadi anak-anak itu pelajaran yang menonjol itu terus terang komputernya dari dulu udah sering langganan nilainya nilai sempurna 10 di rapor tapi jangan salah yang lain ada yang nilai sangat tidak sempurna gitu dan itu yang kita sering dipanggil gitu ya, tapi ya saya selalu bilang sama suami, kita punya satu apa, pemikiran bahwa Oke, okay, yang kita inginkan bukan nilai, tapi lebih ke value ya Bahwa anak-anak itu, kalau uh, menyukai sesuatu, dia pasti nanti ada passion situ yang lebih ya. Jadi saya nggak memarahi mereka ketika nilainya anjuran ancuran Tapi saya bilang, oke okay, kamu harus berusaha sendiri Tapi nilainya itu jangan sampai kamu nggak naik kelas atau bagaimana Ya pokoknya yang standar rata-rata enam -rata, tujuh, Mami oke, okay. asal kamu hasil sendiri, usaha sendiri. Jadi kita nggak pernah ngelesin anak-anak, walaupun nilai mereka jelek, saya bilang nggak. Jadi Be -be -be, kamu berusaha sendiri. Ah gimana Tante, supaya kita tuh nggak khawatir, kan kadang-kadang dengan lihat nilai yang seperti itu, kadang khawatir, kan? Nah supaya tetap nggak khawatir, gimana ini Tante? Kalau di kelas 30 orang, saya suka tanya, ya, di kelas 30 orang, yang jadi juara satu berapa orang? satu, <laughs> ya, Mungkin ada dua lah kadang-kadang, surat -kadang. dua, surat tiga, kadang-kadang itu yang dilihat oleh seorang guru atau pengajar, anak-anak itu menonjol. Tapi sebenarnya kan di masyarakat juga yang banyak kan yang rata-rata ya, yeah. itu uh, di, di tengah. Saya sangat menghargai mereka dengan usaha mereka, even kalau bikin prakarya, saya walaupun senang prakarya, saya nggak mau bantuin, biarin berantakan teman yang lainnya bikinnya bagus saya nggak apa apa mereka mungkin bukan buat sendiri saya lebih menghargai usaha anak-anak sendiri gitu gitu jadi saya pikir ya mereka nggak nggak nggak pernah tinggal kelas juga mereka berusaha jadi mereka, saya nggak mau mereka belajar tertekan gitu ya. ya harus les pulang sekolah les dan lain saya nggak mau gitu anak-anak sampai seperti itu gitu jadi di rumah tetap happy karena menghargai itu ya Tante? Ya, akhirnya mereka juga kan kebentuk ya bahwa saya punya tanggung jawab. Itu. Saya kan selalu uh, bukan marahin dulu, tapi kita ajak ngomong, saya, mereka harus punya tanggung jawab. Bahwa sekolah ini oke, okay, semua harus dijalani, karena kita tinggal di Indonesia dengan guru-guru yang seperti ini. Mereka harus mengerti itu. Oh, ini kan poinnya ya? Kita, ya, saat di universitas kan. Mereka terus terang tiga-tiganya dengan pilihan masing-masing gemilang. Gitu, saya bersyukur. Iya. Betul. <laughs> Buat Om Taufik nih, Meli mau tanya. Om, kesibukannya sekarang apa aja nih yang dikerjakan sekarang? <laughs> ya mungkin karena uh, saya pensiunan ya. Dan saya memang uh, senang uh, terkait dengan uh, kegiatan uh, alam. Jadi memang uh, saya mengisi masa pensiun saya. Uh, saya punya kegiatan ada dua sih yang terkait dengan uh, uh, alam ya. Jadi pertama saya memang uh, relawan uh, trainer untuk uh, pilah sampah di yayasan di salah satu yayasan di Bandung ya. Jadi saya juga kalau sebelum masa uh, pandemi saya juga mengajar di beberapa uh, apa, RT atau RW gitu, kantor RT atau RW untuk pilah sampah. Yang kedua juga saya aktif di uh, komunitas Ayu hijau di Kota Baru Parahyangan. Ya kurang lebih sih itulah kegiatan yang uh, apa yang saya lakukan, selain memang sehari-hari banyaknya uh, berkebun sih memang saya. <still> Wah, wow. kalau Mary nah. melihat uh, Vincent dan Ariel ini sangat senang untuk ikut kegiatan om dan tante ya. Gimana sih supaya anak-anak itu mau ikut dengan kegiatan-kegiatan Om Tante yang berhubungan dengan alam nih? Kalau dulu sebenarnya lebih ke, like waktu kecil ya. Saya tiap pagi tuh uh, ngajak anak jalan, cerita tentang tanaman, tanaman yang dilewati. Terus terang uh, semakin uh, besar dan dewasa mereka tuh sebenarnya semakin nggak senang sih. <laughs> Terus terang nih, semakin nggak senang. Tetapi kan kembali lagi ya, kita tugas kita nih ya harus dong. Maksudnya... Mereka nggak uh, mau ya, udah kita nggak. Saya selalu mengajak mereka untuk back to nature. Itu menurut saya penting banget untuk masa-masa sekarang. Mereka juga harus apa ya peduli ya dengan alam lingkungan ini. Ya yes. seperti Om tadi ya masuk ke tentang pilah sampah. Saya mengajarkan ke anak-anak. Ayo kita belajar pilah sampah. Walaupun mereka uh, belajar itu susah, nah, anak-anak kadang-kadang minuman plastik itu ditaruh sembarang. Saya bilang mulai dari sekarang. Oke, okay, plastik di sini saya mengajarkan dari gitu terus di rumah, dan itu memang pelajaran seperti itu. Kita harus terus-terusan, ya. Gimana nah, supaya ada... sabar, Tante? Gimana supaya sabar mendisiplin <laughs> anak an Iya, <laughs> itulah bagaimana tenang dulu sebentar. ngomong. eh, itu jangan dibuang di situ. Plastik di tempat plastik, kalau habis buka parcel atau apa paket ya, kertasnya di sana, tapi bubble wrapnya di mana? Nah, saya selalu mengulang-ulang itu di akhirnya lucu juga karena anak-anak ada yang nanyain ini harus dibuangnya kemana? Oh. berarti mereka udah mulai ya udah mulai peduli ini oh. harus dibuangnya ke kemana? karena mereka bingung harus di mana? jadi kita ada untuk sampah basah dan lain-lain di diri tadi apa komunitas Hayu Hijau itu kemarin juga ada bulan lalu menanam pohon. Yes. saya daftarkan anak-anak uh, mengadopsi pohon. jadi waktu uh, hmm. acara menyumbang nampokan saya bilang ayo Vincent, Ariel kita kalau apa hanya jeblok-jeblok kita nanam <laughs> seru-seruan deh. Ya uh, pastilah anak, anak muda karena kadang nggak suka ya, tapi ya kita terus aja aja. Kalau bukan kita yang peduli ke alam, siapa lagi ya, ya tante Om? Nah, gitu. Sebagai kata penutup mungkin ada pesan-pesan nih dari Om dan tante untuk memotivasi orang tua untuk mendukung anaknya khususnya yang tertariknya di bidang IT supaya kesannya nggak Wah, main game gitu kan, pada IT bukan cuma itu, dan juga pesan-pesan buat anak muda supaya terus belajar dan berkarya. Iya, <laughs> mungkin masalah game sih memang ya, orang tua <laughs> pasti kan khawatir gitu ya. Jadi kami juga memang khawatir anak-anak game, jadi dari kecil memang uh, apa kita membatasi untuk uh, main game gitu, uh, sampai dengan SMA. Dari kecil kita udah biasakan bahwa mereka itu main game. Hanya di weekend atau hari libur itu pun juga ada uh, ada jamnya ya mak kita maksimal. maksimum. Kita punya timer. <laughs> timer gitu kan? Ya, mau oh, boleh main game. Gitu kan? Nah, uh, ya kemudian yang kedua juga kita nggak bisa maksudnya uh, apa kesenangan anak-anak kan? Ya mau bidang apa? Mau kan banyak orang yang uh, pengennya IPA gitu ya. Anak saya nggak semuanya IPA gitu tapi ya mereka uh, menyenangi di bidangnya masing-masing itu aja sih ya, Mungkin. ada tambahan. Uh, ya, kita bilang yang kamu suka oke, okay. tapi kita juga harus lihat vision kita ke depan apa ya. Saya tanya salah satu Vincent ya terus terang waktu itu kan dia sampai pernah masuk tim uh, tim gamers LOL ya, hmm. dan juara lagi. Waktu itu juara, cuma emang nggak sampai dikirim keluar, tapi juara gitu ya. Terus saya pikir. Saya ajak ngobrol, kalau dengan ini kamu bisa nggak menjamin masa depan kamu? jadilah lah nggak bisa. Oke. Okay, kamu boleh main game, tapi yang jadi patokan apa kuliah. Kuliahnya jangan sampai kalah oleh game. Dan dia tetap berprestasi. Saya, oke, okay, kalau dia nggak berprestasi, saya pasti udah langsung kata. <laughs> gitu. Okay. Pesannya ya. Kalian ada pesannya gitu buat anak-anak muda sekarang? Boleh, Tante. Dan orang tua juga boleh ya. Yeah. Nah, main buat orang tua juga ya. Ya, jadi. Kita itu tugas orang tua tentu bukan hanya uh, mengajar ya, mengajar ada mendidiknya. Kita juga harus mengasah anak-anak kita, mengarahkan, tapi kita juga nggak memaksakan. Um, mereka itu ya kalau kita lihat seperti batu yang belum diasah ya, kita harus cari deh. Kita benar-benar harus mengasah nanti suatu saat dia akan jadi ya permata. permata kita berharap kan mereka jadi permata-permata yang luar biasa pada saatnya ya bermanfaat bagi semua. Terima kasih banget nih Om dan Tante. Ini obrolan yang memotivasi buat orang tua dan juga kita kita anak muda uh, supaya bertanggung jawab juga dengan pilihan kita atau bidang yang kita pilih. Semoga obrolan kita dapat motivasi banyak orang untuk terus belajar dan berkarya. Demikianlah obrolan kita kali ini sambil nunggu menu makan siangnya kita siap.